Oke okay guys, berjumpa kembali di channel RBS Robinson. Ini kali ini kita bersama dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin, Pak Samsudin ini kalau kita lihat nih sedang menjala ini ya. Nih perlengkapannya guys. Oke okay, Pak Samsudin. Saya akan meliput kegiatan Bapak pada saat mencari ikan. Oke. Okay. Oke okay, guys. Kita mau lihat bagaimana cara menjala di areal perkebunan sawit nah ini sangat unik guys ya menjalannya tuh di areal perkebunan sawit nih di paritan iya <tuh> <tuh> <tuh> yeah. apakah di areal seperti ini pak samsudin bisa mendapatkan ikan oke okay, ikuti kelanjutan videonya out. <tuh> oke okay, kita lihat apakah berhasil wes. <tuh> biasanya ikan apa pak? yang nyangkut pak baung <tuh> ya pak Coba kita lihat, apakah keberuntungan hari ini memihak Oke, kita lihat guys Jeng! Mantap, dapat satu ekor. Baung, guys. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, mantap sekali, Pak ya. Ini awal baik. Awal baik ini, guys. Lemparan pertama sudah dapat ikan. Baung. Nah, ini adalah jalanan di perkebunan sawit, guys. Seperti ini. Kita hanya melempar jala di parit tapi dapat ikan, mantap memang rezeki memang gak kemana pak ya <tuk tangan> <tuk tangan> ini baru datang tadi ya pak ya, ya baru kita coba lemparan kedua apakah lemparan kedua bisa mendapatkan hasil yang lebih atau sebaliknya kita lihat ya di lemparan kedua kita coba oh kalau ada air yang masuk ke sana ya, iya ikannya menyebar ya pak ya ini karena posisi sedang air naik guys jadi kalau air naik ikannya pun agak susah ini guys masuk areal perkebunan Oke, okay, ini sepertinya ada tanda-tanda ini. Song. Song ternyata. Oke, okay, song guys. Kita lanjut di lemparan yang ketiga. Jadi kalau menjala ini tinggal ditarik. Dapat tarik dapat ya Pak ya. Kalau mancing agak lama Pak. Ya, nunggunya ya kelamaan waktu butuh kesabaran pastinya pak ya tapi ya tergantung masing-masing pak ya namanya hobi ya kan itu guys, jadi ini salah satu hobi juga ini menjala oke okay. kosong guys kita tidak dapat di lemparan ketiga, coba ya kita coba pindah tempat nih guys Mungkin di seberang sana Lebih banyak lagi ikannya Dan keberuntungan berpihak nih guys Kita coba lemparan berikutnya Biasa sehari Berapa lama pak? Menjalan pak 2 jam ya Pak ya Tidak pernah dapat 1 emper Pak? paling banyak berapa Pak? berapa kilo Pak? wih, 4 kilo guys Tidak iya 2 jam 4 kilo Pak ya oke okay. Wes, dapat guys. tapi ikan apa ini, Pak? Ikan seluang. Oke, okay, ini ikan seluang, guys. Seperti ini dia. Kecil, tapi nggak apa namanya rezeki, guys. Kita tetap ambil ya, Pak. Kita coba di par sebelahnya lagi, guys. kosong gak? ada oh. kita dapat ikan lagi nih guys sama nih pak ya oke okay. sama kayak seluang juga seluang kecil pak langsung terima kasih kita kembali nanti di channel saya berikutnya oke okay, pak ya oke okay, mantap